Masih di gayut ragu, tahu kamu sara terasa malu. Langkah kaki terhenti disambut batu. Ingat kamu tak kejar daulatku. Kamulah ratu dan rajaku aku lah mahkotamu Kamulah ratu dan rajaku aku singgasanamu kamu Kamulah ratu dan rajaku aku lah mahkotamu hai kamu ratu dan rajaku Aku ini Singgah sanamu Aku negerimu Ku bukan tempat kau manja Kau bagindaku Ku butuh kau nan perkasa Indonesiamu It's your book.